pun raja di Malaysia itu ada yang berketurunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu terjaga silsilahnya seperti itu. Dan saya menemukan lagi ya kan. Selama ini dirahasiakan. Ternyata ya presiden Indonesia ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu yang ke-34, guys. Jadi kalau disangkut pautkan kebangkitan, kalau disangkut pautkan dengan imam mahdi, kalau disangkut pautkan dengan istilahnya panji ya kan, panji hitam dari timur seperti itu, guys ya, agak-agaknya gitu kan. a'lam bisa wab, sih sebenarnya, cuman agak-agaknya Malaysia, Indonesia, ya orang-orangnya istilahnya seperti kita ini ya kan, itu mempunyai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, dan di Indonesia juga banyak banget guys istilahnya keturunan Nabi Muhammad SAW cucu cicit baginda Nabi Muhammad SAW, begitu juga di Malaysia, bahkan rajanya saja seperti itu, rajanya keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan kalau kita ketahui ini juga video ini, saya juga baru tahu bahwasanya presiden salah satu, mungkin salah satu presiden Indonesia ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, nah saya penasaran Sekali, guys. Langsung saja kita tonton videonya. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Tak banyak yang tahu kalau Indonesia pernah dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad. Allah. Beliau adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Allah. Ketika Allah di hadapan Presiden Ali Abdullah Soleh dan para tokoh dari kabilah-kabilah utama di Yaman, Presiden Gus Dur berkata, 'Anak kaman Yaman, min, Basyaiban Artinya, saya ini juga orang Yaman, dari Marga Basya Iban. Perkataan Gus Dur ini, bukan sekedar gurauan, sebab berdasarkan penelusuran genealogi, beliau adalah keturunan dari Embah Sambul Asam, atau dikenal sebagai Said Abdurrahman bin Said Hashim bin Said Abdurrahman Basya Iban. Tapi sak kata-kata iku yon, monggo sing serius dalam beberapa hal, Loh, ten. Sebagian besar masyarakat, khususnya netizen, beranggapan bahwa keturunan Nabi Muhammad pastilah memiliki perawakan fisik seperti orang Arab. Betul. Namun ternyata, hal tersebut tidaklah selalu benar. Ada beberapa sosok terkenal Indonesia, yang ternyata adalah seorang ahlul bait, walaupun tak nampak berwajah Arab, dan tidak menggunakan gelar Habib di depan namanya. Yang terpenting adalah perilakunya, dan pemikirannya, serta seberapa bermanfaat dirinya untuk orang lain. Seperti yang sering diajarkan oleh Nabi Muhammad, mereka ini adalah orang yang tidak haus akan hormat, malah lebih sering menghormati umat yang beragama lain. Wajib enak -enak goro, tapi tidak wajib negara Islam He, Dalam Kitab Talqis, karya Abdullah bin Umar as disebutkan bahwa Presiden keempat Indonesia ternyata memiliki silsilah keluarga yang berpangkal pada Nabi Muhammad, dan merupakan keturunan ke-34. Garis keturunan Dur ya. bersambung ke atas dari ayah kakeknya. Adapun rincian selengkapnya sebagai berikut, Kiai Haji Abdurrahman Wahid anak dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim anak dari Kiai Haji Hashim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama. Oke. Okay. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri, anak dari Kiai Haji Asy'ari yang berada di Jombang. Selanjutnya diterangkan, Kiai Haji Asy'ari anak dari Anu Sarwan, Anu Sarwan anak dari Abdul Wahid, anak dari Abdul Halim. Abdul Halim adalah anak dari Abdul Rahman yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sambut Bagda. Abdul Rahman, anak dari Abdul Halim, anak dari Abdul Rahman yang dikenal dengan julukan Jaka Tingkir. Lalu lanjut ke Sunan Giri. Silsilah Gusdur keturunan Nabi Muhammad juga pernah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Yang ingin saya sampaikan, kedua-duanya ini ternyata satu garis nasab yang sama. Jadi kalau kita urutkan, maaf, Muhammad Hashim Al Ashari bin Abdul Wahid bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdul Rahman. Abdul Rahman ini anaknya Sunan Giri. Sunan Giri ini anaknya siapa? Anaknya Maulana Ishaq. Nah di Maulana Iskak inilah nyambung nasabnya. Kehaji Ahmad Dahlan, bin kehaji Abu Bakar, bin kehaji Sulaiman, bin Kei Murtado, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin keiger bin Maulana Ishak Siapa Maulana Ishak ini? Maulana Ishak ini adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubro Salah satu wali yang dari sembilan, yang datang dari Mesir, dari sembilan wali itu Ahmad Jumadil Kubro ini siapa? Ini adalah salah satu wali yang punya dua anak Anak pertamanya dibawa ke Nusantara namanya Maulana Ishak, melahirkan dua ulama tadi Anak keduanya lahir di Mesir Bernama Syarif Abdullah. Nah nanti Syarif Abdullah inilah yang akan bertemu dengan salah satu anaknya Prabu Siliwangi. Nah baik Ahmad Dahlan ataupun Hashim Ash'ari itu berada di satu garis yang sama dari Ahmad Jumadil Kubra bin Ali Zainal Al-Kabir bin Ali Zainal Abidin. Keturunannya dari al Husain, Husain anaknya Ali, Ali suami Fatimah, Fatimah putri Rasulullah s.a.w. Tapi sampai hari ini tidak pernah Ahmad Dahlan disebut dengan Habib. Tentang kebenaran silsilah Gus Dur ini dibenarkan juga oleh Habib Hussein Syafi'i Al Muhdar dan Habib Asad Sihab. Menurut Habib Hussein, salah seorang cucu Habib Muhammad Al Muhdar atau Habib Kramat Bondowoso, bahwa dirinya juga telah melakukan penelitian atas kitab-kitab tentang silsilah para habaib. Habib Hussein mengungkapkan tentang silsilah Kiai Haji Hashim Ashari memang ditemukan kalau beliau berasal dari salah satu garis keturunan Nabi Muhammad. Allahumma Beliau salam. mengatakan, kitab-kitab yang berisi tentang silsilah, memang tidak banyak diminati orang. Sebab, membaca rentetan kalimat yang terdiri dari nama-nama orang, sungguh-sungguh menjenuhkan. Oleh karena itu, jangan heran, jika kebenaran adanya silsilah Gus Dur pun menjadi tidak populer di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian pula dengan Habib Asad Sihab, kakek mertuanya Alwi Sihab. Mengutip penuturan Habib Husin, dia pun membenarkan tentang silsilah Gus Dur tersebut. Dan hasil studi beberapa kitab silsilahnya, Habib Asad juga menemukan asal-muasal kakek-kakeknya Kiai Haji Hashim Ashari. Menurutnya, garis keturunan Kiai Pendiri Nahdlatul Ulama tersebut, memang sampai Nabi Muhammad. Allah. Sebelumnya kita simak dulu kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Ashari. Kiai Haji Ahmad Dahlan, dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang dikenal sangat alim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar, Imam Hotib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan Nyai Abu Bakar, Putri Haji Ibrahim, seorang hof penghulu Yogyakarta. Kiai Haji Hashim Ashari hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Hashim, yaitu Kiai Ashari, merupakan pendiri pesantren keras jombang. Sedangkan kakeknya, yaitu Kiai Utsman dari Jalur Ibu, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren gedang, yang pernah menjadi pusat perhatian, terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Allah. Setelah sekitar 9 tahun mukim dan belajar di pesantren keras sampai berusia 15 tahun, Kiai Haji Hashim Ashari mulai melakukan pengembaraannya, mencari ilmu ke pondok-pondok pesantren yang masyur di Tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Di antaranya adalah pondok pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Tringilis di Surabaya, dan Langitan di Tuban, kemudian Bangkalan, Madura, di bawah bimbingan Syaihona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, atau dikenal dengan nama Syaihona Holil Bangkalan. Di bangkalan inilah, Muhammad Darwis, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, bertemu pertama kali dengan Muhammad Hashim, atau Kiai Haji Hashim Ashari. Di sana juga ada kakek buyutnya Cak Nun yang bernama Imam Zahid, yang masih merupakan muridnya Syaihona Holil Bangkalan. Hmm. Dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka berteman dan belajar. Maka setelah tuntas belajar pada Kiai Holil, keduanya masing-masing dibekali kitab sebagai bekal mengaji lanjutan kepada kawan Kiai Holil di Semarang, yakni Kiai Soleh Darat. Di pesantren ini, dua orang santri muda yang kelak akan turut berperan menumbuh kembangkan geliat Islam di Indonesia, sangat tekun dan giat mengaji. Keduanya sama mewarisi darah dari Raden Paku, atau yang dikenal sebagai Sunan Giri, seorang wali besar dari Gresik. Selama nyantri di bawah naungan Kiai Soleh Darat sepanjang dua tahun penuh, Muhammad Darwis memanggil Hashim dengan sebutan Adi Hashim. Sementara Muhammad Hashim menyapa Muhammad Darwis dengan sebutan Mas Darwis, ketekunan dua santri yang cerdas ini kemudian berbuah pengutusan mereka oleh Kiai Soleh untuk melanjutkan studi ke Tanah Suci Mekah. Masya Allah. Di Mekah, kedua calon ulama besar Indonesia ini berguru pada guru yang sama, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi, yang merupakan ulama besar kelahiran Sumatera Barat. Beliau adalah Imam sekaligus Khotib Masjidil Haram, Mekah pada masanya, dan merupakan Imam Besar Masjidil Haram pertama yang bukan orang Arab. Salah satu dari kebiasaan Kiai Haji Hashim Asyari di sana, jika setiap hari Sabtu ia uslah ke Goa Hiro tempat Nabi Muhammad bersholawat dan menerima Wahyu dibawanya ke sana kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab al-sunnah wal-jamaah untuk ditahsihan setelah delapan tahun di Mekah ia pun ke tempat kediamannya jombang sing lengan bajunya untuk mengembangkan ilmu pada penduduk negeri namanya makin lama makin masyur dalam perkumpulan Nahdlatul ulama dan NU menjadi besar dan semarak atas usaha dan pengaruhnya setelah kembali dari tanah suci Hashim Asyari dan Kiai Haji Ahmad Dahla, serta para ulama lainnya sangat sedih dan terkejut, melihat gencarnya model dan produk baru dalam perkembangan Islam. Seperti apa yang dilakukan Snook Horgronje, untuk menghancurkan ulama dan umat Islam di Indonesia, harus dilakukan dari dalam. Akibatnya, banyak bermunculan dan merajalelanya Islam pesanan stop baru. Oleh karena itu, para ulama di Nusantara berhimpun, untuk membendung dan melindungi umat agar tetap bersatu. Akhirnya dengan izin Allah, terbentuklah organisasi Muhammadiyah dan Jamiah Nahdlatul Ulama. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami paparkan silsilah lengkapnya Gusdur sampai kepada Nabi Muhammad. Allah. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al bagir Ja'far Sadiq Ali Al-Uraydi Muhammad Al-Nakib Isa Al-Rumi Ahmad Al-Muhajir illallah oke okay. Ubaidillah Alawi Muhammad alawi Muhammad Ali Khalil Qasa Muhammad Sahibul Mirbad Alawi Amir Abdul Malik Abdullah Khain Ahmad Shah Jalal Jamaluddin Khusain Jamaluddin Akbar Terus setelah itu Maulana Ibrahim Asmoro Maulana Isha' Ainul Yakin Atau Sunan Giri Oke, okay, Abdul Rahman Jaka Tingkir Oh, nama Jaka Tingkir tuh Abdul Rahman ya Abdul Halim Pangeran Benowo uh, Abdul Rahman Pangeran Sambut Bagda Oke, okay, Haji Abdul Halim Kiai Haji Abdul Wahid, Haji Anusarwan Kiai Haji Ashari, Kiai Hashim Asyari, pendiri NU, Kiai Abdul Wahid Hashim, Menteri Agama Gus Dur, Kiai Haji Said Abdurrahman Wahid. Allahumma Susti dan Muhammad dan itulah tadi guys ya rentetan ataupun silsilah daripada mantan Presiden ya Republik Indonesia yaitu Gus Dur guys. Allahu akbar, banyak masyarakat yang belum tahu dan saya pun baru tahu kali ini guys Allahu akbar, Allahu akbar Jadi kita di Indonesia dipimpin, pernah dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad SAW Dan sampai sekarang pun, ya kan NU berjaya kalau dilihat silsilahnya Yaitu Tembus kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar Kalau Dari kemarin kan banyak sekali Dibahas itu tentang panji Allah Dari timur Ada Syekh Imran juga menyebutkan Tempat paling aman adalah Nusantara Antara Malaysia Indonesia Seperti itu Dan kalau kita lihat di Indonesia juga banyak keturunan Nabi Muhammad SAW di Malaysia juga ada. Keturunan Nabi Muhammad SAW bahkan mungkin banyak juga, ya. Tapi kita tidak tahu. Tapi yang jelas, raja di sana itu bernasab langsung. Ya, silsilahnya nyambung kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nusantara ini, guys, ya, tidak lain dan tidak bukan ramai daripada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya dan saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.